Inovasi dan adaptasi, adaptasinya berkelanjutan itu. Berikutnya terakhir adalah kolaborasi. Dan kalau G20 dipilih di Bali, ATF ini dipilihnya di Jawa Semar. Silakan 2 sampai 5 Februari, Polo digunakan sebaik-baiknya untuk promosi produk-produk UMKM. -produk Terus tadi juga karya kita yang ditampilkan. Pokoknya kita ingin gunakan kesuksesan G20. Saya ini yang berdiri ini karena Presiden Biden waktu meninggalkan di Indonesia bersalaman nama saya menyampaikan mister miskiniskin Indonesia punya keindahan alam punya masyarakat yang ramai punya sumber dari alam yang melimpah, tapi dia terakhir mention bahwa Indonesia sekarang memiliki universitas kemimpinan untuk memberi solusi kepada dunia jadi tahun depan semangat ketika kita mentok kita merasa sulit iya pak, ini the power of meka padahal aku yoratekon beri waw meka tengah-tengah gitu ingat ya bapak ibu, isin saya anda semua punya bangkan pertanyaan tapi dipenduk terus nah coba sekarang bangkannya dikuat lalu bagaimana pertanyaannya? kalau saya sebagai di dibenur, sebenarnya itu fasilitasnya saja Pancarkan butuhin mau no. nanti akan ketemu tiga hal, ya, apa kata bertemu, bertemu apa ketemu tiga hal persoalan yang pertama adalah saya sebenarnya bisa ini Pak. bisa itu macam-macam satu dua ayek 1 ternyata dia punya pengetahuan pernah sekolah dokter jurusan diabetes pemilutis wah oh, gitu kan? nah setelah itu dikeluarkan dalam kondisi kefefe nanti ya maka sebenarnya ada teman, teman jadi kalau kita bicara produk knowledge ini pengetahuan produknya ini ibu ini tahu ini hanya butuh minyak goreng, beli dikit Bubunya beras terus kemudian ya, gak itu kurang Ya, terus kemudian beli kacangnya sedikit terus kemudian beli tepung, gara ada keterampilan ada talenta dari ibu ini untuk buat ayam dan laku kemudian yang kedua setelah bisa membuat produk biasanya dia akan punya problem bagaimana cara memasarkan yang tradisional itu dengan tetangga kiri kanan Tantang -tantang. nanti berikutnya adalah kalau banyak utang modal nah dari situ Bapak Ibu, setelah ada produk ya sebenarnya Bapak Ibu sudah ngerti, maka kemudian ya semudah. setelah sempurna ada siapa yang mengundang inilah kemudian Pak Menteri punya banyak program, kami punya banyak program dan kita minta kampus untuk mendampingi. kemudian hasilnya ya sudah ini kita pamerkan bahkan ketika berjalan kerjakan mengatakan 40% dari anggaran kita dipakai -pakai untuk membeli produk kursus KM maka pada ah, saat itu sebenarnya ini tindakan khusus tindakan afirmasi khusus iya lo bu? iya ya lo sambil bongong oh, oh. nah, ya, ya. nah, agak gitu Lalu apa? Kebetulan kemarin saya punya program membuat semacam co-working, ya, coworking sebuah ruangan untuk bekerja lain-lain. Saya sudah punya tiga, dari Semarang, dari TV di Solo, terakhir kemarin kita buat di Banyumas, Gede banget di Banyumas. Itu sebenarnya yang seperti ini, usaha-usaha kecil kita minta untuk kumpul, kumpul sharing sessions di konsultan, konsultannya konsultannya profesional pak menteri ya konsultannya profesional lebih dia diajari tiga jadi level satu adalah betul-betul mengenali produknya sampai kemudian produknya ini ya dilihat oleh calon pembeli itu bagus umpama nah, ini produknya enak, ya. apa ya kayaknya Pak kita tanya pak menteri enak dan enak. enak enak maka produknya udah enak maka produk pertanyaan ketut sini proses apa lagi gitu. didesankan, mau nyerah apa, diberikan konsultasi sampai, kalau saya saya kasih pertama sampai diberikan hasil desainnya ya, seratus hukus dulu gratis setelah itu anda bisa tumbuh gak? dikampingi ya, setelah bagus kita berikan alatnya kalau enggak berbasis pada komunitas mari kita bantu alatnya sudah jadi ya silakan di, e, dibuat sendiri. Yang berikutnya lagi adalah cara menjual, itu kan. Kalau jualnya masih di ping tetangga, yang nanti hanya segitu ya ada cara lain. Kita bekerja sama dengan marketplace Pak Menteri. kita undang mereka, mereka mendampingi free, bahkan dikasih pelatihan bagaimana cara membuat produk. Lighting, kameranya, kameranya yang SLR gitu, yang kacang-kacang gitu disumbang oleh mereka. Tapi kemarin saya usulkan agar mereka dilatih ini Pak Menteri, pakai handphone, betul Karena di handphone itu sebenarnya ada fasilitas pemotretan yang juga canggih. Cuman kita nggak pernah tahu, itu aja Nah itu pemotretan. Setelah ini semua sudah bisa sampai hasil akhirnya dijual, maka yang kedua dilatih pembunuhan. Kekuannya, ini jaminnya beliau. Sekolahnya juga itu. itu. Jadi kalau ada duit itu ya Yopulaat cukup Kawono, Bunyumbang Yopawono, Layak Yocukuslawono, ya toh. Bisa, boleh. Maka kalau kemudian ini berkembang nggak boleh, mesti ada catatannya dicatat. Itu pembuka. Nah ini level dua banyak tidak lolos. Apa nah, bannya pada level satu. Ini begitu. Dan yang terakhir kemudian. Setelah bisa, lolos pembukuhnya, ini yang kita penjual memang terakhir itu pasang. Pasang, kemana kamu bisa masuk. Maka disitulah kenapa marketplace kita hadirkan. Jadi, pengaman kami seperti itu. Maka kalau kemudian kemarin teman-teman ingin merasakan situasi sulit dan kemudian bisa recover, bisa bangkit. Nah, kebangkitan dari Bapak Ibu ketika punya produk yang bagus harus berkolaborasi dengan kita nanti kita jodoh-jodoh, nah jadi 30.000, oke, kalau terima kasih Oke, nah, sampai Coba di sini. Coba taruh sini, coba, coba. Ini apa ini? bawa sebelah kita. Harus dibuka, Harus dibuka, ya. Ini apa? Kota. Dia. Bipon sudah. Semua halal. kita Oh ya, apa lagi? Oh ini Apian. apa itu? kudar kudar Kuda mangar frozen <tuk> ya, ini black <tuk> <Break> garlic <tuk> honey pakai madu ini kasihannya apa? suka krokok minum ini ada yang suka krokok? gak ada aku Bikin anak kuda, aku mau Yoris, apalagi? oke, pokok kasih saya kasih tepuk tangan buat kak Sandi oke, yang pernah nanya oh ini nih, ya, yuk, yuk uang lurus rapopo lah iya boleh ibu langsung aja yuk, bapaknya sih, bapaknya kek, bapaknya yuk, sampai saya nganggup mas kerizo wes, ke saya ayo cekat-cekat, bu siapa namanya ini mau tanya penyanyi saya Nurayati, yeah. uh, saya dari UKM Elbina, yeah. produk saya olang dari labu kuning pak. Labu kuning, ya yeah, walau. Okay. Oh walau ya, yeah. yeah. yeah. pertanyaannya. Pertanyaannya bisa dibilang ini permintaan pak. Apa? Yang namanya minta kalau dikasih, alhamdulillah tidak juga kebangetan. <laughs> Yang namanya kemasan itu kan bisa memberikan informasi kepada semua konsumen ya pak. dari komposisinya masak kedaluar sonya oh. komposisi dan lain sebagainya yeah. satu yang jadi kendala saya Apa? kemasan saya itu belum ada uji nutrisinya pak uji nutrisi, yeah. oke okay. nah siapa tahu mumpung saat ini di UGM pak yeah. saya bisa difasilitasi untuk mendapatkan uji nutrisi dari tepung labu saya oke okay. ya, yeah. tekone kalau Bu Rektor Nek kuih Bu Rektor Bisakah saya mendapatkan fasilitas gratis untuk uji nitrisi tepung labu? Oh ya. boleh langsung dari Bu Rektor ya. Gimana Bu Rektor, bisa? Bisa Alhamdulillah bisa. Nanti kalau ada biayanya yang bayar saya Alhamdulillah Oke terjawab ya? Terjawab Pak Silahkan duduk Terima kasih nah, sampean menghubungi ada nomor teleponnya ini Mas Ajudan Kuntimo Nih mas ya tuh nomor teleponnya sampai nanti urus Emang di UGM ada Bu? ada ujian ujian, ada, nanti caranya gimana, Stafnya Bu Rektor sopo nanti ya, biar sama Bu Rektor, ya kedua Bu oke, saya bu. Ita Sarifah, okay. Alumni Filsafat Bu kebetulan saya punya Filsafat. dua produk oke, ini mesti pertanyaan pertanyaannya <laughs> <laughs> <laughs> iya Pak, enggak ini gampang soal jualan aja Pak oke okay. kan saya punya dua produk ya, Ecoprint sama apa namanya Ampiang. Kebetulan kalau ampiang itu ada dua kemasan, okay. satu yang itu toples, satunya mika. Nah, saya ingin tanya itu kemarin beberapa kali nyoba pakai standing pots yang bagus gitu, itu kok nggak laku-laku. <laughs> Jadi biasanya di toko yang 100 piece, habis seminggu ini nyampe sebulan nggak habis. Okay. Nah itu enaknya kita gimana ya, Pak? Ada aja antara menyesuaikan tren ya biar kemasannya bagus kayak teman-temannya atau tetap dengan kondisi seperti semula tapi penjualan cepat gitu. Oke. Okay. Terus kemudian saya juga sebenarnya ingin dapat apa namanya? fasilitas kayak ibu ini, uji tuh nutrisi Bu Ova kalau bisa gitu uh, ya, Bu melu, Ova. Melu, Spesial lah Pak Ganjar. Iya, iya, iya. Iya, iyalah. Oh, langsung ibu-ibu <laughs> ini ngene <loh>, sebenarnya tambah <laughs> ngegas. Siapa di ruangan ini yang suka yang ngacung? itu teman-teman KGM suka semua pak. Oke, ya sudah itu aja suruh beli kok repot banget dia. <laughs> ya, yeah. coba yang nggak laku yang ini. Iya. Yeah. Yang ini. Iya. Yeah. Bapak Ibu, saya minta feedback. Kalau dari produk ini menurut anda kurang bagusnya apa, Ngacung. Sama yang standar. Pak. Ayo kurang bagusnya apa? Kritik kritik, review review. Ini kurang bagusnya apa? Bagus yang ini atau satunya apa mbak tadi? Mika tapi adanya di pasar kangen mbak. Mika yang ini plastik? Itu toples. Plastik mbak. Iya tapi toples sama standing pot kemarin. Nah, standing potnya udah saya skip karena nggak laku-laku. Oh karena nggak laku, ya diganti digantikan mbak itu. Iya, iya. Ya sudah, ya sudah, nah, sudah di Jawa Pak. Gini Pak, kalau ikut pameran sering dikritiki. Terus oh, pak, apa? Kalau ketemu buyer, Mbak ini Mbak Oji perbaiki kemasannya. Oke. Okay. Biasanya nah, saya kalau perbaiki Sampai mana Sampai tinggal di mana? Saya Magelang Pak. Magelang? Iya. Ah bisa kalau di Jawa Tengah? Iya. Oke jenengan nanti juga sama. Ke Dinas koperasi UMKM nya, nanti kita punya workshop di sana, terserah jenengan mau kemana. Boleh ke Solo yang dekat, ke Semarang juga boleh. Ke Purwokerto silahkan. Kita punya workshop untuk jenengan packaging. diskusi soal desain, soal packaging. Desainnya seperti ini, packagingnya seperti apa? Ya, kalau nanti jenengan punya komunitas, artinya punya kelompok, bahkan itu bisa dibantu mesin. Beres lah. Iya. kirikan lah, nomor teleponnya. Hey. Yeah. suwen so, malah gitu. Yeah. Selamat siang. Perkenalkan, Kenapa? saya Wijaya. Saya oh, menanyakan aku mau. kepada Bapak Ganjar. Pak Wijaya, asalnya Yaya. dari mana? Dari Jogja. Pemerhati Jugja. UMKM. Pemerhati. Ya, oke. Okay. Saya ingin menanyakan yang pertama, bagaimana strategi dan usaha pemerintah dan para UMKM menghadapi resesi dan inflasi yang tinggi di tahun 2023? Oke, okay, yang, yang pertama, kedua. produknya dijual. Pemerintah membeli, yang tadi saya katakan 40 persen. 40% dari APBD kita ada, maka saya ngajak UMKM kami masuk ikatalog lokal. Ya. Clear ya? Yang kedua, kedua, apa harapan dan tantangan pemerintah ke depan untuk memajukan dan mensejahterakan para UMKM di tantangannya Indonesia? Tantangannya, jualannya sulit, harapannya laku semua. Kemudian, apa saja program dan implementasinya untuk membantu dan memajukan para UMKM tersebut? Mereka dilatih, suruh datang, kita kasih fasilitas ya mau pelatihan boleh, kurang modal kita kasih, saya punya bank jateng bank jateng itu punya suku bunga yang cukup rendah mau pakai yang model kur boleh, 6% ada untuk yang namanya kredit milenial, bunganya 2% setahun sebenarnya saya mau gratiskan, tapi biar ada effortnya gitu ya. ya, dan itu bisa bertemu dan nanti tidak hanya dikasih kredit, tapi dapat pendampingan ya. tapi satu serius, ya. kalau cuma iseng-iseng nggak maka saya katakan yang pertama tadi, produk knowledge-nya mesti diketahui maka asesmen awal itu kita lakukan. Maka kenapa kami membuat tadi heterospace yang saya katakan co-working space-nya itu mau yang di Semarang, mau yang di Solo maupun yang di eh, Banyumas yang baru mereka kita lakukan. Kadang-kadang gini, Pak. Setiap tahun kami punya namanya Hetero for start Startup. Hetero Startup itu semacam festival, Bu. Kita apa? lombakan startup-startup se-Indonesia. Ya. dari Jawa Tengah, dulu saya hanya main di Jawa Tengah aja tapi karena kemudian saya dimarahi anak-anak muda itu Pak, masa dari luar Jawa Tengah nggak boleh? ya boleh, nggak usah marah, gitu. terus kemudian datang dan betul, ternyata juaranya dari pelosok-pelosok ada yang susu printer, ada yang tadi model home care tadi itu tapi pakai aplikasi bahkan yang di Banyumas itu sekarang keren banget ngelola sampah dan sudah mulai menghilangkan tempat pembuangan akhir Bu, Banyumas bagus banget Kemarin bupatinya paparan ke Mesir. Ini contoh aja, yang itu juga kemudian dilombakan. Dilombakan. Jadi model-model pendampingannya seperti itu. Maka Saya nggak tahu ya di sini pernah ada yang ikut ada follower IG saya nggak ya? Kalau ada ngacung. Ada ya? Pernah ada yang ikut di lapak ganjar nggak? Oh, pernah ada yang ikut lumayan. satu dua saya hari sabtu minggu jualan Pak. hanya memanfaatkan follower saya enggak banyak cuma lima jutaan dari situ kemudian kita jualan kalau hari sabtu begini lapak ganjar agendanya adalah lowongan pekerjaan kalau hari minggu saya endorse UMKM dan itu persis seperti Pak Sandi tadi ternyata ketika kita endorse penjualannya bisa naik bahkan sekarang sudah ada beberapa yang diorder luar negeri jadi sebenarnya memanfaatkan teknologi digital ya ini menjadi ekstrakurikuler. Yeah. Nah sekarang lah Pak Ganjar sudah punya akun sendiri dan sekarang ada orang artis namanya Pepe yang di sini punya jenggot panjang itu sekarang dia mencari mereka yang sukses dan kemudian dia upload kemudian diwawancarai ini menjadi kisah inspiratif untuk UMKM. Jadi kita tidak bisa biasa-biasa saja. Jadi menghadapi 2023 ingat. Pasar Indonesia sendiri besar loh jangan salah. Karena yang makan ampiang tadi sebagian besar orang kita. Maka suruh dia makan ampiang. Banyak-banyak, nggak -banyak, apa-apa. Kalau nanti sakit gula biar diperiksa bu dokter, nanti dikunjungi oleh home care tadi. Baik, <laughs> Tapi terima terima sehat, gitu. Itu ya. Baik, terima kasih penjelasannya. Itu ya? Sip. Wah ini pemerhati. Tapi punya usaha nggak Pak? Ya ada juga. Apa? Kuliner Pak. Kulinernya apa? Restoran. Restorannya apa? Uh, ya restoran kayak ya, ayam goreng dan Dimana? sebagainya di Jogja. Nah, kalau anda nggak promo? Ya baru berkembang mbak, baru okay. Saya usul ya bapak ibu, ini momentum. Kalau saya jadi beliau langsung saya promokan. Bapak, ini ayam goreng saya, tempatnya ada di sini dan ini enak sekali. Saya nggak kan, nggak memanfaatkan itu. Gitu. Tadi ibu tadi bagus ini. Ini yang sini kan langsung dapat rezeki nih, ya, itu memanfaatkan itu. Ibu ngapain? Mau tanya pak? Oh ya silakan tanya. Eh, <gulis> Soalnya, contoh sih. apa namanya? Sukesti Nuswantari. Pernah, Pernah kuliah di UGM juga pak? fakultas sastra. Sastra apa? Sastra Indonesia pak. Sastra Indonesia lulus? Gak lulus. Gak apa-apa, <gulis> tetap kerja pak. <gama. gulis> Berakhir sampai skripsi Kakan pak. Pangu terakhir skripsi, skripsi ya. lah. Kok gak dilulusin lah? Karena ada satu anak, dua anak, tiga anak, terus, <laughs> jadi macet. Nah. Gak apa-apa, Pak. Saya tetap eksis sebagai pelaku UKM. Nah, ini produk saya. Gose Agus saja, ini urusan skripsi mungkin mau loh. kok ya, terus kan <laughs> main, meng nang UMKM angklum KM, apa gak mau apa -apa. ditanyakan? Produk saya, keripik koro pedang. Kita pernah keripik koro. Kita pernah ketemu di uh, HST Pak. T. koro pedang, Bapak Ibu. Kalau kita delinya mahal, sebenarnya ada tempe dari koro pedang. Gak banyak yang tahu itu. Ya ini Pak. Jadi, Jadi keripik ya. Ya saya datang dari Wonogiri Pak. Naik Wonogiri kereta Wonogiri Jawa Tengah. Ya Allah. Ah lah ngomong karo gubernur jateng nggak wonogiri Jawa Tengah ya desa ini praci <tuh> apa Singo duten pak, belakang terminal induk belakang terminal? iya, dan terminalnya pindah? ini yang baru pak oke, pertanyaannya apa? pertanyaannya, yang pertama kemarin 3 minggu yang lalu ada salah satu asisten pak ganjar menghubungi saya, bu oh. Kesti minta serlak, pak ganjar mau main ke rumah bu Kesti, nah ini oke. saya nagih jadi apa enggak Sampian itu punya UKM bermasalah atau debt kolektor. Nanti kalau saya ke giri tak tengok. Oke Pak, siap. Jadi untuk keripik koro pedang ini Apa hebatnya gripe koro pedang ini biar semua tahu? Oh ya, oke. Okay. Okay. koro pedang ini merupakan substitusi dari kedelai. Jadi substitusi. kandungan gizinya semua itu uh, hampir sama dengan kedelai. Kemarin e, bulat, tahun yang lalu kami sudah pernah konsultasi di Fakultas Teknik Pertanian UGM untuk memberikan e, penilaian tentang koro pedang dan alhamdulillah hasilnya bagus dan ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan stunting, Pak, e, Sip. karena e, e, koro pedang itu bisa ditanam menjadi tanaman lokal bahkan bisa tumbuh di daerah-daerah yang tandus atau tidak subur. Okay. Jadi ini bisa untuk tumpang sari, bisa untuk tanaman sampingan, di samping tanaman pokok yang lain. Bahkan kalau di Wonogiri, ini bisa untuk e, menanggulangi hama kera, Pak. Di sana banyak petani mengeluh, Bu, saya udah nggak mau tanam apa-apa. Kenapa? Karena setiap tanam didahului kera yang panen, Pak. Oh, tanam, berarti keranya bagus untuk panen. Tanam pisang didahului kera, tanam apa? padi didahului kera, kacang didahului kera. Nah, sementara untuk koro pedang ini, kera tidak doyan pak, karena koro pedang itu mengandung sianida. Gaya, uh, banget. Gaya jadi, banget keranya ya, ya koronya, sombong jadi, dia gak mau itu. Alhamdulillah petani di Wonogiri akhirnya bisa merasakan panen dengan hasil yang bagus, karena loh ternyata loh. tanamanku aman, tidak okay. dijarah sama kera. Okay. Jadi alhamdulillah Pak ini bisa menjadi Hasil. solusi okay. bagi petani-petani di Wonogiri ya. dan ini menjadi salah satu olahan, olahan. dari uh, pasca panen koro pedangnya Oke okay. terima kasih gitu, cukup Pak. panjang ya penjelasannya ya. ya. Pak incip incip. Oh, oh, cip, incip berapa harganya? Harganya sepuluh ribu. Sepuluh ribu tunggu aku 100. Saya di sini sebagai bukan sebagai peserta Pak jadi bukan jualan. Cuma dan apa? Ikut workshopnya nya ini ada like, yeah. Bawa cuma lima, pak. tunggu <laughs> Ya, oh, nah, Dolan, Saya tunggu ke mana gini, loh, pak. Ah lagi didolisai. <laughs> eh, okay. Ada yang pernah makan koro pedang? Belum. Duh. Makan pedang? <laughs> makan koro? Eh, bapak ibu ini ini menjadi perdebatan panjang. delay kita itu impor. Kita nanam sendiri masih kurang, tapi kita punya koro pedang tapi nggak pernah dipakai. Dan tadi apa Bu Mutmainah tadi sudah membuat ini dengan sangat bagus sekali. Lihat, lihat ini keripe tempe, koro pedang, cokor ya. dan, kacang koro pedang, bungkusnya bagus. Ya, pernah cicipi Bu? Terek. Uh, itu man jaluk kali ini gue di promo-promo ya. udah ya. ngopo Saya saya di sini tidak bertanya Pak. Ngapa? Saya mau promosi KGM. Oke okay, apa itu? Nah, KGM. KGM keluarga Gajah Mada Mandiri. Keluarga? Gajah Mada Mandiri. Jadi ya isinya... Yora berarti KGMM dong. Keluarga Gajah Mandiri. Eh sebentar KGM tadi keluarga Gajah Mada Gajah ayo, jadi satu Gajah Mada yaorah kan Gajah tidak, Mada tidak bisa dipisahkan UGM Universitas Gajah Mada Nek orang ya UG enggak Gajah Mada kan tidak bisa dipisahkan kalau Gajah sendiri sama Mada sendiri ayo UGM singkatannya apa Nekno? UG tak ada <laughs> anu kudunnya saya Tiki maksa ini lagi. loh ini ya wessar ngapa wess timbang gelut J <laughs> Uh, okay. Jadi KKM ini adalah uh, organisasi kagama, sebetulnya alumni UGM beserta keluarganya. Okay. Jadi uh, misalnya yang jadi uh, jadi kagama itu hanya bapaknya, yeah. istrinya boleh ikut, anaknya boleh ikut. Tetangga? Tet oh, tetangga tidak boleh okay, keluarga, yeah. kecuali kalau istri kedua itu tetangga bisa. Pak. Ah jangan gitu, gimana ini bu? Anda itu antara menganjurkan sama peringatan tipis ya, yeah. yeah, kemudian uh, kami ini ada 90 grup BA Oke, okay. 90 yang, grup BA, masing-masing yeah, grup 3 anggotanya <laughs> jadi anggotanya kira-kira 10 ribuan pak uh. kami berdiri sudah ribu. sejak lima tahun yang lalu, aporah kesel mbak uh, ya ada tidurannya sih pak, oke okay. yeah. <laughs> berdiri lima tahun yang lalu kan kesel ya <laughs> kemudian dari berbagai grup itu ada grup kuliner, ada grup saham ada grup saham saham juga ada ada dari segala macam bentuk usaha kami tampung dan kami fasilitasi untuk pelatihan dan sebagainya ini berarti masuk kategori apa ya kelompoknya gamawati gamawati gabungan makelar waton badri Ya ya ya oke. Okay. keren. apa-apa nah, ya, tadi tuh. Salah satunya itu yang e, kelas ke-28 adalah kelas menulis. Menulis. Ya, ya kelas menulis. Nah, kami e, sebagian anggota menuliskan pengalaman kami dari oh. sejak 0 ya, sampai ya, ya. menjadi ada yang sukses tapi ada juga yang enggak sih, biasa oh. saja oh. gitu dan kami e, rangkum dalam buku ini. Okay. Tadi Bu Ova sudah kami berikan, tapi belum sempat foto Bu. Saya belum. Nah ini untuk Bapak. Sini, oke. Okay. Di waos nih Pak. Hah? Di waos. Dunia kober. Kalau nggak di waos, nggak yeah. uh, okay. ada gunanya toh. Jadi so. nih judulnya keren, bapak ibu. Woman trainers, keren. Okay. It's not only about our success story, but also about our struggles. Wah, wow. ngerti artinya berapa? Pantes gue orang guyu, komentar ya orang, gitu. ini keren ini, jadi tidak cuma cerita sukses, tapi cerita perjuangan, waduh, lerus, lerus. hebat, tambahi dan doa, gitu, ini keren loh ibu-ibu, pas ini, Desember, selamat hari ibu. J, Wey, ini sudah bebat. buku kedua, dan nanti akan ada buku ketiga, keempat, keren, dan seterusnya. Keren. Terima kasih. Terima kasih. Enak kayak itu, toh. Oke, foto, yeah. foto dulu, oh, Pak. Oh, ngendikan ini. Ya, kita suka penting ini dipoto. kita bubar ya oh, hebat lho mbak ya enggak apa oh keti keluarga teladan, oh hebat bapak ibu demikianlah acara ini mari kita tutup dengan bacaan hendalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Pak Ganjar, Bu Ova dan juga tadi ada Pak Sandi yang sudah membersamai kita pada acara kali ini. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pembicara kita. Oke, bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya di sebelah sana ada Ibu Ova. Karawitan Kagama yang akan diserahkan kepada Pak Ganjar dan juga okay. Oh ini ternyata banyak souvenir-souvenir yang akan diserahkan kepada saya coba satu persatu yang akan menyerahkan souvenir lagi angkat tangan oke oke oke bisa berikan lembut tangan iya. yang meriah sekali lagi oh foto Ya, ya, terima kasih semuanya, sukses untuk semuanya ya. Kamu, tas, tas. Ini bertujuannya. Kayak sebelumnya terkenal Pak ini kami dari Masami. Oke. Kami itu produk uh, kami dari Jogja. Oke. Bapaknya dari tepung sama mongka, tepung terigu sama tepung kacang. Campur. Itu, ya. Uh, perdagangan um, ganti kelompoknya ke bumbung kaf, nah, satu kum, apa? gandum terigu, kita juga jangan impor ya. Oke, okay. sukses untuk semuanya. Cerawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ya, ini nah, ya, ya cuma taruh meja, taruh itu, ya, ini, bah, itu ya. belum? eh, uh, belum, belum uh, okay. ini kelambi, kelambi nih? ini kelambi kok? oh iya iya iya <tuk> oh, ini keranjingan? keranjingan? boleh <tuk> minta <Kerajinan. tuk> foto <tuk> ya boleh, tinggal meja pak ini <tuk> buat ini buatan gimana? dari Klontrogo. Progo Iya. Sip, keren. Boleh Ya sudah lah, kok udah dipoto loh, Ini, ini masuk pegang produk, mas. oh, oh, ya. nah. nah, nah. nah, nah. Ini dari apa ini? Anu ya, Ka apa akar apa, Mas? Ya, kalau yang ini dari Rafia kebang. Hah? Dari ah? ya, kalau ini dari kayak mendong gitu. Oh, mendong, mendong. Mendo. Ini yang ini apa nih? Ini juga mendong. Iya. Merumbai serat kalam semua serat kalam sip, oke yeah. yuk ini rajut pak Rajut, ya yeah. ini satu gini buatnya berapa lama? satu hari, tidak sehari? Ini. kayak gini? itu gini-gini-gini kayak? kalau ini kita sekitar 20 menit 20 menit. Pak Kanjar, mampir kabusannya ABB. Kita dulu, Pak. Mau Pak Pak Kalau ini bosan, Pak. Pak. Pak. ya, Pak. ini. kalau sini dijual aja. Pakur atau Ini malah Oh yes. juga. Luffle, mami, pak. apa itu? wafel, Pak iya sini, sini, sini baju-baju panjang apa? ini apa saiz? bapak bisa oh, saiz bapak ini panjang? Kan? bisa, tinggi Pak selama panjang Ya, iya, Pak. oke Pak, terima kasih ya Pak ya... oh ke mana, kan <laughs> yang udah sekarang tinggal ini temen okay. oh, gitu. oke kakak kelasnya berarti jauh itu jalan apa gitu? Uh, saya ini, botol, ini tadi saya bawa sama sama oh, ya oh Bapak iya. ya. oh, Ibu sekalian, merasa telah kami sudah ada standpoint di sebelah yang ada di sebelah kami ada di sebelah dan kami berharap untuk nanti menjadi bagian dari dan budaya dalam berbisnis. yang saling yani, kita ambil, kita petik dan juga kita perbincangkan oh, oke. Okay. jadi sekarang nanti di ya. Oke. Oke. satu. di baru ning Terima kasih. Mas, kata-kata dipencetin dong, Mas. Ya, Pak. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Yuk. Sip. Nah, ini sudah ada karakternya. Ini sudah ada karakternya, udah mulai bagus tadi. Bapak, Bapak. cobain in dong, Pak. Bapak, Bapak, cobain. Bapak. Bapak, coba-in. Bapak, coba-in ini, Pak. Kayaknya, Pak. Oh. Eh, jadi ya, ini bagus movie. ya. Jadi beberapa UKM kemudian difasilitasi mereka ada semacam coaching klinik ya dan akhirnya uh, harapannya mereka bisa melakukan self-assessment. Jadi kondisi usahanya itu sudah bagus apa belum, problemnya apa dan tadi nemu ternyata masih lah hukum coaching karena memasarkan ya kira-kira yang ditampilkan di sini sudah ada pendampingnya maka perlu kurator-kurator untuk kita bisa mendamping UKM kita maka kalau 2023 tadi ada pertanyaan kira-kira ekonominya eh, lesu ya kira-kira UKM bisa hidup enggak ya justru sebenarnya dengan potensi yang ada dengan jumlah penduduk kita yang tinggi kita bisa mendorong UKM kita mengisi slot-slot kosong. Dengan cara apa? Sama 40% dari APBN, APBD mesti dibelanjakan untuk produk UKM. Itu bagus, maka mereka diajar untuk bisa masuk dikatalog. Nah, pendampingan-pendampingan ini menurut saya penting dan ternyata mereka ketika menampilkan hasil sudah bagus. Berapa di antara tadi, Jika jam tangan tadi bisa ekspor dari kayu bagus banget itu bisa tailor-made, bagus ya, Menurut saya itu akan laku ya. ya itu, tentang lapak ganjar sama ya, sebenarnya kalau yang di Jawa Tengah kita tawarkan, kalau kamu punya problem datang ke hetero -space. Ya seluruh problemmu bisa didiskusikan bareng-bareng untuk kemudian bisa diselesaikan ya. E, terus kemudian kalau lapak ganjar itu sebenarnya kuliner aja. Memanfaatkan medsos agar mereka bisa berjualan dan dikenal lebih banyak. Karena banyak Pak produk saya menurut saya bagus tapi kok nggak laku-laku, nggak ada yang kerenang, gimana? ayo bro, jangan foto-foto ya. ayo ayo barengan aja ya oke, makasih mas bro